Selamat datang kembali di mahwa Store. Banyak yang berubah karena pandemi. Namun, ada satu yang pasti. Kamu sangat berarti buat kami. Untuk itu, mahwa menerapkan protokol kesehatan di seluruh outlet store kami di Jakarta, Surabaya, Jember, Mojokerto hingga Penyuwangi. Kami ingin kamu merasa aman seperti di rumah sendiri. Berikut protokol kesehatan kami. Setiap pagi, semua staf toko wajib screening suhu tubuh. Hasilnya ditulis pada papan, agar customer bisa ikut memantau. Seluruh staff wajib memakai masker. Agar lebih aman, staff juga memakai face shield saat berinteraksi dengan customer. Cuci tangan adalah kunci. Demi menjamin semua produk bersih, staff Mahwatch juga memakai sarung tangan yang sering diganti. Screening suhu tubuh dan kewajiban memakai masker juga berlaku untuk customer. Di setiap mahoch store telah disediakan setidaknya dua lokasi hand sanitizer, satu di depan toko dan satu lainnya di meja kasir. Customer dihimbau untuk memanfaatkannya. Etelase dan area kerja disemprot disinfektan setiap satu hingga 4 jam sekali. Setiap jam tangan juga dibersihkan sebelum dan setelah dicoba oleh customer. Untuk menerapkan protokol physical distancing, staff mahoch dan customer harus saling jaga jarak setidaknya 1 meter. Oleh karenanya, kami membatasi jumlah pengunjung yang masuk ke store dalam satu waktu. Dan untuk mengurangi kontak fisik, staf kasir kami juga menyarankan customer untuk memilih pembayaran non-tunai. Cari jam tangan yang pasti Ori? Boleh Jisok, seko atau Oris. Mari jaga kesehatan selama pandemi Ayo main-main ke Mahwad Store lagi Sampai jumpa, jumpa.